Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman apa kabar kalian semua Nah sekarang aku ada aktivitas sedikit ada masalah ini Oh di mesin cucinya majikan teman teman ya Jadi sekarang ini video aku mau servis salah satu mesin cuci yang bermasalah nah buat kamu tuh teman-teman khususnya buat TKW gak usah panik kalau ada masalah ikuti terus video aku supaya kalian tidak oh, gagal paham Oke okay? jadi kalian ikutin lihat gimana caranya kita buat servis masalah oh dalam mesin cuci Oke okay? jadi guys sekarang aku mau oh, perbaiki ini mesin hmm. ya, cuci. karena mesin cuci ini tidak otomatis, jadi ada masalah dari pembuangan air. nah ini kan seharusnya nggak keluar air guys. ini ini tempatnya kan ini. ini, ini semua ya. ini karena sebenarnya, sebenarnya ini kan enggak kayak untuk normal ini kan tutupnya ya, jadi air nggak keluar tetapi ya, tutup tapi aritnya keluar ini hmm. lihat ini kan padahal ini kondisi tertutup sebenarnya kita akan begini ini adalah untuk membuang jadi saya akan coba oh, servis di dalam sebenarnya apa yang rusak ini bukan teknik saya sebenarnya oh guys tapi saya memang coba sesuai ilmu saya. Hmm. Nah, ini ini adalah beberapa skru ataupun bautnya ini, dan saya harus buka satu persatu, guys. saya yang harus buka, dan di dalam itu ada masalah-masalah. Ini hal Ini memang Sunci Cina Terlalu bisa saluran dari air untuk pembuangan ya teman-teman apabila kalian mendapatkan seperti ini kalian bisa belajar dari saya caranya gampang sekali caranya gampang banget kalian tinggal angkat ini nah inilah di dalamnya ini saya siang angkat ini adalah tutupnya di bumi sekarang kita mau lihat ini apa yang bermasalah di ini sepertinya ini yang bermasalah guys kalian lihat sendiri kan nah sekarang sudah bisa ya teman-teman kalian lihat sendiri ya jadinya keluar air, nah sekarang hmm. sudah tidak keluar air guys kalian lihat ya sudah nggak ada air, sudah nggak keluar air. jadi untuk segelas teman-teman ya oh buat kita sebagai pembantu ini kan kita apa namanya tuh mesin cuci ini adalah sistem hari digunakan. jadi apabila di sini ini adalah oh ini adalah Oh, salah satu apa namanya itu? Oh, tempat ini penarikan daripada out oh, ini. Jadi kalau kalian ini kan tumbul ini guys ya. Apabila ke sini berarti kan ini oh, buang air ya. Nah kalau di sini ini adalah tutup tutup air. Di sini bertanda spin ini menunjuk ke sini adalah buang air. Tapi apabila di sini adalah tutup air artinya kita menggunakan airnya. Kalian bisa tengok sendiri kan airnya nggak meng meng meng meng meng mengalir lagi kan, nggak turun. Tadinya kan turun akhirnya tuh guys ya. Kalian lihat sendiri terus. Nah kemudian ini jaringan. Jadi air itu berjalan ke sini kan ini mesin cuci tuh berjalan ke sini ini airnya kan. Ini adalah tempat air yang keluar dari sini. Dan di sini adalah ada penyumbatan biar kalian tahu saya akan ngasih tahu ini adalah ada penyumbatan di dalam ini antara ini ini adalah pembuangan air selang pembuangan air kemudian di sini di sini ada penutupan yang otomatik otomatik yang yang otomatis yang otomatik yang di ter, mempengaruh dengan ini jadi hanya ini yang bermasalah tadinya guys ya ini terlalu kayak mana mungkin terlalu kencang jadinya begitu nah kemudian air ini akan keluar ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini nah sekarang airnya kan nggak keluar lagi tadinya kan keluar ya teman-teman ya kalian lihat sendiri ini adalah buat kalian TKW yang mungkin di rumah majikan ada salah oh, bermasalah mesin cuci jadi tidak usah oh, tidak usah panik karena ini bukan masalah terbesar kecuali ini kabel kan kalian lihat sendiri ada kabel ini semua ini bergantung oh, jadi aku Tahun 2008 aku bekerja di Malaysia itu oh, bukan teknisian ya, tapi cuma operator oleh mesin cuci. Tapi itu LG, merek LG guys. Jadi saya berpengalaman dalam elektronik seperti ini. Apalagi ini adalah gampang kali untuk kita anukan Nah seperti yang tadinya itu guys, oh, tadi kan keluar air terus. Nah kemudian sekarang alhamdulillah udah bisa. Dan ini ini di sini ini adalah tombol untuk oh, membuang air apabila kita sudah selesai kan air air sekarang udah tenggelam kan tadinya kan itu keluar terus karena ini adalah masalah masalah dari sini jadi ini enggak ada masalah ini enggak ada masalah cuma ininya yang bermasalah guys. Nah, dan juga apabila kalian saya kasih tahu lagi apabila kalian itu mesin cucinya kan tersumbat tuh. Nah, di sini ada dua proses yang kita ini dengan ini kan kadang-kadang kan tisu, oh, teman-temannya masuk tisu ke dalam, kemudian apapun, nah kalian tidak usah, tidak usah panik, caranya kalian buka pintu ini adalah dari pintu, kalian lihat sendiri ini kan tertutup tadinya ini dari sini ini teman-teman ya, ini ini ini adalah pintunya, kalian ya ini oh kawasan yang tertutup yang tidak boleh masuk air, nah apabila kalian ada tersumbat, kemudian ininya tersumbat, kalian mungkin oh banyak kotor ataupun ini kalian boleh buka ini teman-teman ya. Ini adalah bisa dibuka, dibuka kemudian diperbaiki di sini. Dimasukan air di dalam otomatis mungkin tersumbat ke sini apa tersumbat ke sini atau tersumbatnya di sini, sini karena ini rawang ini tersumbat teman-teman ya. Nah, jadi kalian sudah jelas ya teman-teman. Nah, bagaimana kita nutup kembali? Caranya gampang, kalian coba ini saya tutup nanti tadi kan buka ya. Tadi kan buka ya teman-teman. Sekarang saya tutup lagi. Nah, gimana cara minumnya? Maka tutuplah seperti semula, seperti ini guys okay. Tadi kan saya buka tuh. Nah, jadi ke. Okay. Sebenarnya ini harus alihnya sih ini. Nah, kan udah bersatu. Jadi tadinya ini kan bukanya. Nah, apabila kalian buka, apabila kalian buka jangan lupa ininya karena ini adalah uh, untuk dan untuk menguatkan kuncinya ya. Nah, sekarang kita akan tutup lagi kembali semula karena itu enggak ada masalah. Tadi majikan itu kan ini majikannya terlalu apa namanya itu ah kayak dia ini oh uh, terlalu belit apa namanya susah untuk kita ungkapkan. Jadi majikan tadinya itu oh uh, tangan saya ini guys oh uh, terlalu kasar. Jangan kalian pina ya. Nah. Jadi kemudian bautnya seperti ini dan ah, kalian lihat ini segitiga kan segitiga otomatis obengnya kalian harus cari segitiga juga jangan oh, obengnya segiti anunya siku ini namanya skru skrunya itu segitiga oh, kalian cari obeng yang hanya dua tidak akan bisa masuk oke okay. Nah, sekarang kita kalian tadi udah lihat ya, teman-teman. Tadi itu kan oh, airnya keluar terus. Sehingga aku menyuci itu susah. Nah, jadinya itu gampang aja aku sudah oh, servis. Nah, ini ini bukannya bukan masalah besar karena ini bukan rusak pada oh, anunya pada kabelnya ya kabel tapi ini hanyalah Oh ter, terlalu kuat karena saya tadi kemungkinan besar saya tutup terlalu kuat jadi dia agak-agak longgar nah sekarang udah nggak ada apa-apanya guys nah buat teman-teman buat teman-teman tuh kalau ke kalian oh, di mesin cuci kalian itu mesin cucinya majikan ini kan teman-teman kita ini kerja kita ini adalah yang otomatis oh, selalu di mesin cuci pasti om way ya Nah kalian tidak usah panik caranya gampang sekali kalian untuk servis kalian ambil obeng kalian ambil obeng kemudian kalian buka pintunya nah ini adalah dimana juga teknisnya juga mereka perbaiki itu pintu dari sini nah, kemudian kalian ambil oh, obeng dan ini ini sikuru ini ada beberapa macam ya. Ada ini kan berbunga, sikurnya bunga ya. Teman-teman ini bunga. Ini bisa dihajar sendiri ya. Ini bunga. Nah ada yang segi dua bisa gunakan kalian pisau. Oke. Okay. Nah. Jadi teman-teman sebenarnya, oh kita jadi pembantu ini memang harus mahir dalam bentuk apapun bahkan membersihkan juga mukaif itu adalah kerjaan kita kita pembantu ini yang tidak ahli yang tidak apa namanya itu yang nggak ada anu kita teknik kita kita bisa lakukan karena pembantu itu semua dikerjain itulah tkw itulah majikan yang nah kalian lihat sendiri kan kuat guys nah ini dihasilkan kuat kembali semula kemudian ini. ini ini mesin cuci si mahal ini guys soalnya ini majikan sebenarnya majikan ini orang kaya tapi dia terlalu peniting anak karena itu nah, hmm. kalau umpamanya ini ada masalah dari elektroniknya mungkin ini gak jalan ya teman-teman saya kasih tahu tau Uh, sekilas untuk info berbagi karena saya dulunya kerjanya elektronik di Malaysia Oh uh, dulunya saya kerjanya HP saya bagian shoulder dan uh, ketika saya masuk ke Kuala Lumpur saya bagian uh, mesin cuci ataupun Uh, Fotokopi buku. Jadi di dalam ini saya tahu banget di dalam apa apa elektronik ini saya tahu apa yang bermasalah. Dan apabila kalian di sini mungkin nggak jalan ini ya teman-teman ya mati berarti kabelnya yang rusak itu ama di sini juga ini ya. Kalau mungkin kalian hidup kan tapi nggak jalan atau uh, at atau nggak jalan atau mungkin jalannya kecil. Nah berarti ini adalah kabel artinya di sini ini ada kabel teman-teman ya ada kabel ini untuk uh, tersambungnya ke dalam ini, ke semua mesin ini. Caranya gampang juga kalian tinggal buka ini, buka ini, buka ini, buka ini semua. Kalian akan lihat ini bisa buka ini ya guys, ini bisa buka, ini bisa tarik. Kalian akan lihat kabel, kabel di dalam. Kemungkinan besar ada kabelnya yang oh terlepas atau bagaimana ya. Hmm. Kalian sudah tahu ya guys. Nah sekarang udah. Alhamdulillah udah selesai dan uh, ini dan ini sebenarnya pembuangan air ya teman-teman ya untuk apa kita buang tapi ini kan tidak ada dibuang jadi Alhamdulillah sudah selesai guys tidak ada apa-apanya jadi airnya sudah oke okay. dan ya, next to sudah oke okay guys. Jadi nggak ada permasalahan sebenarnya. Cuman kita... ini terlalu nah, sekarang kita akan ini ini, tia, ini sebenarnya oh pakaiannya ini tidak terlalu Airnya sebenarnya sampai di sini. Ini, ini kan ini adalah penyaringan. Ini kalian boleh bersihkan ini, guys. Biasanya kan kotak di sini. Kalian boleh oh, keluarin karena biasanya ada debu. Lihat sendiri, ya guys. Ini adalah penyaringan pembatasan air. Gitu.